Mark Marquez adalah pembalap motor berkebangsaan Spanyol, juara dunia 7 kali di kelas tertinggi MotoGP, yang lahir pada 17 Februari tahun 1993. Dia adalah juara dunia termuda sepanjang sejarah MotoGP. Marquez membuat debut balapnya pada kelas 125cc di GP Portugal pada 13 April 2008.